Lalu ke kakinya dia? Enggak. Oke, Theo. Iya, ternyata tadi ya. Jadi ini atraksi tidak otomatis. Iya, ternyata tadi ya. Jadi ini atraksi tidak otomatis. lalu kakakinya jadi lalu kakakinya jadi iya, seperti tadi ya jadi ini atraksi ya.